Menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat Seperti Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di sore hari ini Kita ke momen spesial Cute yang membuat kita ketawa bahagia persahabat ya Ini momen ketika Dada Lasti dan Kakar Pilar di negara Turki persahabat dia ya, Lagi-lagi tingkah laku dari keduanya selalu membuat kita ketawa bahagia persahabat biasa ada di menggunakan alat teleskop untuk melihat jarak jauh Ketika ditanya oleh kakak Rizky Bilar lihat apaan Ternyata di LSD melihat orang yang lagi mandi persahabat Ya aduh bikin bengek aja mereka ya Allah Luar biasa mudah-mudahan saja sehat bahagia selalu tahan tentinya Mendoakan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin mengunggah berikutnya persahabat, ada kabar dari kapan lagi dangdut nih persahabat. ya ini mengunggah sebuah postingan foto leslar dan aha 8 potret leslie kejora di ulang tahun atau halilintar bumil kece pakai setelan jas pamer baby pump yang makin besar masalah banget ya luar biasa coba lihat di slide berikutnya ini membuat kita semakin bangga dan semakin bahagia kepada idola kesayangan kita. Ada kalimat kersen yang dituliskan oleh akun kapan lagi dangdut. Atau, halilintar baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27, momen bahagia ini tentu ditemani oleh Aurel Hermansyah yang tengah hamil anak pertama mereka. Tak lupa juga mengundang Lasti Kejora dan Rizky Bilar sebagai tamu undangan. Penampilan sang pedangdut saat itu mencuri perhatian dengan setelan jas? Yuk klik link di video kami untuk kabar dan foto selengkapnya. Wow, Masya Allah banyak persahabat ya, best banget. Ternyata, setelan jas yang dipakai oleh DLST ini menuai banyak perhatian persahabatnya. Luar biasa dalam kita selalu tampil beda, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans salah satunya, dari Agung, Instagram, Rajutan, kebaikan, makin kece, totalitas banget, Leslar, sampai pakai stilis ternama, Kak Wanda. Haras sangat menghargai undangan, sahabat. Semoga silaturahmi baiknya Allah jaga, masya Allah, banget ya. Dan selanjutnya juga, komentar lain diberikan dari Agung, Instagram. Ingka Manis menyatakan emang kece sesuai sama tema yang punya acara James Stone mereka mah positif bebas terbersahabat ya banyak sekali komentar yang sangat positif selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti Kijana dan kakak Risti Bilar. Ya, kabar berikutnya juga persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Dede Olahasti yang mengunggah sebuah postingan foto Mama Gigi yang sedang menggendong bayi anak kedua persahabat ya di sini ada sebuah kalimat ucapan. Masya Allah, congrats kak Gigi dan AA Baby dan kakak sehat selalu love Masya Allah banget ya, ini ucapan selamat dari DLST ke Kejora. Alhamdulillah Mama Gigi sudah melahirkan Bayi laki-laki yang mungil lucu banyak persahabat ya Dan Alhamdulillah tentu mereka sehat dan tentu dilancarkan, Alhamdulillah tentu kita juga makin penasaran dan makin gak sabar melihat baby el lahir bersahabat ya, yuk doakan juga untuk diri mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran momen tersebut pun ini diripos kembali oleh akun Rossi Leslar24 ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Makin tambah gak sabar ya, dek. Memang debai sendiri insya Allah... bentar lagi giliran dedek sehat-sehat ya kalian. Semoga dilancarkan sampai persalinan ibu dan bayi sehat walafiat. Amin, ya Robbal 'alamin. Yuk, kita doakan dan doa baik selalu kita aminkan. Mudah-mudahan semuanya diijabah dan Dedek Osd diberikan kekuatan, kebahagiaan, dan kesehatan. Amin, ya Robbal 'alamin. Berikutnya, kita lihat juga. Di sini ada sebuah postingan info juga persahabat ya untuk memvoting di acara Indonesian Music World 2021 ini Tentu berakhir tinggal dua hari lagi persahabat ya Sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung karya-karya terbaik Idola kesayangan kita mudah-mudahan bertahan di nomor satu Dan bisa mendapatkan piala penghargaan Selalu semangat dan selalu tentunya menebak kebaikan Selanjutnya juga bersama kita lihat nih ada sebuah unggah terbaru persahabatnya dari IGS-nya Bang Adlin Yang mengunggat sebuah mosingan Ternyata hari ini ada favorit di rumah Leslar Wow, bakal ada kejutankah? Apa mungkin akan ada syuting cinta sama di Leslar? Mudah-mudahan saja ada vitamin dan kabar baik Serta kabar bahagia yang disuguhkan dari tim Leslar Entertainment di sini juga, sahabat, ya ternyata Pak Ferry ngasih uang 200 dolar nih untuk Bang Adlin ya. Ini kado mungkin untuk pernikahan Bang Adlin. Sebelumnya, kata Bang Adlin, ada Bang Dede Prawira ngasih 100 dolar. Gak mau kalah, Pak Ferry harus lebih tinggi. Panutanku Ferry Fernandez. Wow, Masya Allah banget, ya mudah-mudahan berkah-berkah selalu untuk tim dari Leslar Entertainment. Berikutnya juga nih ada unggahan dari Linter, sahabat yang unggah sebuah postingan video. Yang mana ada Bang Adlin juga sedang bermain biliar di rumah kakak Rizky Pilar dan di kecil orang hari ini. Mudah-mudahan semangat terus memberikan kejutan dan kita masih menunggu kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan cidukan vitamin baru dari idola kita, tak lain, Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh